Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih yang sudah gabung Silakan, Selamat sore Lihat pemandangan dulu Oke oh. ini lokasi di saguling jelang sore jelang sore dengan pemandangan panorama alam untuk para Terima kasih yang sudah like, selamat sore. pemandangan-pemandangan obik hunting Selamat sore Mas Obik udah hadir terima kasih Mas Wagi fishing Terima kasih nih lagi istirahat habis mancing Mas terima kasih ya pemandangannya Mas Di saya di Cikeblok, lagi main ke Cikeblok, eh, Mas Obik di Saguling, Kota Baru, Parahyangan. Eh, tes live streaming aja ini, ya, lihat yang lagi mancing patin, mancing patinnya di sana, mancing patin. Uh, jajalon Abdi hiji, itu lima hiji di bahanan dua mang obik. <laughs> Alhamdulillah, lapaknya lapak yang sana mang ini, <laughs> yang ini lapaknya. Siap <laughs> ya, nih lagi ngopi, jadi nunggu pulang macet. Bandung macet Terima kasih yang sudah hadir yang sudah komen di si Boko Iya infonya eh, lagi kondisi lagi kurang bagus info di sana eh, mungkin arah saling ya arah salcing ada lumayan Mas Obik Tadi cuaca kemarin Minggu panas, sekarang panas. Cuman info eh, kemarin ya ada yang naik, ada 6 ekor yang naik. Tadi tetangga ada juga yang naik 3 ekor jalon tiga ekor jajalon untuk kondisi cuaca bagus tadi pagi, bagus. Kondisi air sedikit turun, sedikit turun tadi. Kondisi air untuk yang mancing patin tadi yang naik malah nila, bukan patin ya masih karena faktor cuaca lah mungkin ya faktor cuaca terus ketinggian air berubah ph air juga berubah jadi masih kurang nafsu makan untuk uh, ikan target Sudah mulai sunset enak sekali suasananya sunset. Ini kalau mancing tuh enaknya gini sore Lihat sunset. Saya pindah posisi ya. ini di sini sunsetnya. Ini sunset daerah uh, Cikapul. Wah mantap. Sambil nikmati sunset, nikmati alam. Yo. Cool mantap pokoknya besok gaskin lagi lah besok besok mau coba di daerah mana ya e, besok saya ke daerah mau nyoba daerah apa e, namanya apa saya lupa lagi kemarin tuh ada info temen tuh ya mas obik macet pada larangnya musik ini ada pulang jadi dulu dululah ngopi dulu gitu Mas Obik <tuh> ayo Mas Obik itu kapan Gaskin Mas Obik udah mulai berpemandang azan e, maaf nih nanti lab saya nggak lama jadi ngabisin baterai juga gitu Terima kasih yang sudah hadir sudah komen Terima kasih Terima kasih sekali ini masih ada sisa, Mas Engler. Engler Saguling, aduh, wah, iya, di Saguling, Nak. Abdi paling Cikebluk Di Cikebluk. Cikebluk, Pak. Eh, sana-sana Cikondang, Cikondang lewat lagi, Cikondang, Cikondang. Lapak Pak Ustad ya, tadinya mau ke Pak Ustad. Cuman saya lewat ke sini, saya nyoba, saya nyoba lapak itu. Pak. nah ini, ini kalau mau ke sini. Ya, ke daerah Cikeblok Lapaknya nyebrang aja eh, Bayar Bargas Cuman 10000 Lapaknya yang paling ujung Yang agak jelek Di nomor lapak 2 dan 3 aja Silahkan Udah mulai sore Siap Monggo sapa-sapa, saya belum ngebiruin dulu nih settingannya dadakan saya. Di lapak Bahano ada di sini, silahkan Ini yang ini ada. Cuman kalau rekomendasi saya sih di sana aja, yang nyebrang aja. Cari lapak yang sebelah kiri. Mangga, iya teh dong monok di tempat Abdi tadi terpaling itu eh, Kang sebagai fishing. Ada yang monok lem ini. yang lagi ngakalin patin. Ini masih ada, tapi patinnya belum naik tadi saya lihat masih belum, belum naik. Umpannya malah pakai umpan lumut ya patin, cuman yang ditariknya eh, nila lumayan lah nila ada enam jari tadi di tengah siap mangobik siap atur non atur non mangobik. siap di pinggir jalan di tengah segede laluan di jalan tau ya. Sudah azan maghrib, mungkin mohon maaf, saya juga harus menunaikan kewajiban. Jadi mungkin akan segera saya sudahi, kebetulan HP saya juga rada ngedrop nih. <laughs> Aduh, maaf sekali. Mohon, mangga, mangga, bangano, mangga. mohon, mohon, bangano. ini ya, menuju, menuju ngopi, tapi di warung di warung tuh, ngopi rancang gue rancang gue di menit 14 aduh apun ten eh, lab di di closing mana atas magrib, jadi di jam Uh, nanti 14.00 14.00 uh, saya tutup labnya karena ini perlu beres mancing tadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan yang sudah hadir untuk sobat-sobat semua atur nuhun bisan bangga nubade ngancolom enjing Tongkapan hadir, jika nama enjing teh sepi, mangga e, nyana cacing, teh neneknya cacing, mangga cacing seorang, ada titip pada kulukut, mangga lukut busa, mangga e, wa englera, seguling siapa englera, seguling lapak menu paling dituai siapa. Nohun, ya Nuhun, Nohun, eh, sadayana terima kasih semuanya. Eh, maaf sekali live streamingnya saya sebentar ya berhubung waktu dan situasi dan kondisi eh, saya akhiri. Eh, semoga semua dalam keadaan sehat, dimudahkan rezeki semuanya. Ya, dan jangan lupa selalu digaskan, guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, atur